<coughs> Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alamin alihi wa Allahumma ati nufusana taqwana na, wazkha anta khair man zakkha, anta waliyha wa maulana. Allahumma ati nufusana taqwa ha. Allahumma inna nasauluk al-huda wa al-tuqa wa al wal ghina. La ilaha illa anta subhanak. Inna kunna min al Amma bagt Ma'asyiral muslimin wal wa muslimat Bapak-bapak, ibu -bapak, Ibu sekalian, orang tua kami Yang kami hormati dan kami muliakan Ikhwani dan khawatifillah Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an Alhamdulillah Marilah kembali kita senantiasa membasahi disan kita Di subuh yang cerah ini Dengan kalimat pujian dan kesyukuran Yang semata kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberikan kesempatan kesehatan dan kekuatan serta diberikan nikmat hidayah dan taufiq guna menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam. Tak lupa kita curahkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tauladan kita dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini sehingga kelak kita akan memperoleh syafaat dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Pada kesempatan subuh hari ini. Kita akan membawakan tema terkait dengan pensucian jiwa sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Kita mengetahui bersama bahwasanya bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalamnya berbagai macam keberkahan. Dan keutamaan serta kemuliaan dia adalah bulan dilipat gandakannya amalan-amalan dia adalah bulan terbebaskannya hamba-hamba dari api neraka dia bulan pengampunan bulan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala bulan syahrul rahmah dia bulan mubarak yang penuh dengan keberkahan maka seorang muslim dia merindukan dan berharap dengan penuh ketulusan hati agar dijumpakan dengan bulan suci ramadhan ulama kita terdahulu dari kalangan salaf mereka jauh hari bahkan jauh bulan Sejak enam bulan yang lalu mereka telah berdoa sebelum datangnya bulan suci Ramadhan. Disebutkan dalam kitab Latiful Ma'arif karya Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, "Kanu yad'guunah Allah ayyuballigahum Ramadhan sitta ashur." Mereka iaitu yani ulama salaf. Berdoa kepada Allah Untuk dijumpakan bulan Ramadhan 6 bulan sebelumnya Mereka sudah menanamkan kerinduan Di dalam hatinya Agar bisa beribadah Dengan maksimal Bermujahadah Dalam penghambaan Di bulan suci Ramadhan Iya Dan ini menunjukkan Ketulusan niat dan kebersihan niatnya ketika dia sudah merindukan Ramadhan dengan niat-niat penghambaan penghambaan. Dan di dalam agama kita yang mulia ini, agama yang penuh dengan kemuliaan, apabila seorang hamba telah meniatkan suatu niat kebaikan, namun ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan yang lain sehingga dia tidak mampu melakukannya. Niatnya telah tertuliskan Man hamma bihasanatin Falam ya'mal ha Kataballahu lahu hasanatan kamilah Barang siapa yang telah memiliki ham Memiliki niat Maksud, tekad, semangat Bihasanatin Untuk melakukan suatu kebajikan Falam ya'mal ha namun dia tidak mampu, tidak sempat melakukan kebajikan tersebut, maka kata Nabi kita, qataballahulah, Allah telah menuliskan baginya hasanatan kamilatan. Satu pahala kebajikan. Dan dalam syariat Islam al-hasanatu bi asri amsalih. Satu pahala kebajikan dilipat gandakan 10 kali. Ini sekedar niat jamaah sekalian Sekedar niat InsyaAllah di bulan Ramadhan Saya akan meniatkan puasa penuh Ternyata Sebelum sempurna Ramadhan Malaikat maut menjemputnya Maka niatnya dalam menyempurnakan ibadahnya tersebut Telah tertuliskan InsyaAllah saya akan menamatkan Khatam Quran di bulan suci Ramadhan dia telah niatkan, namun terhalangi dengan udur-udur syar'i. I. Terkadang dia sakit atau kesibukan kesibukan syar'i yang lainnya terhalangi dia sehingga harus lewat Ramadan baru bisa tamat. Maka tetap Allah menuliskan pahala niat-niatnya tersebut. Ini karena sejak hari sebelumnya dia telah membersihkan hatinya, meniatkan kebaikan-kebaikan. Inilah pentingnya kita memahami Kesucian jiwa Sebelum memasuki bulan suci Sehingga berkata Imam Amr bin Qais Al-Mula'i Rahimahullahu ta'ala Juga disebutkan Imam binur Rajab Dalam kitab yang sama Lata'iful ma'arif Kata beliau Tuba liabdin Aslaha nafsahu Qabla Qabla Ramadan Berbahagialah. Bagi seorang hamba. Aslahan nafsahu. Dia mensucikan nafsahu. Mensucikan jiwanya. Dia memperbaiki jiwanya. Kondisi jiwanya dia perbaiki. Sebelum masuknya Ramadan. Imam ini menekankan sebelum Ramadan. Dia berusaha untuk memperbaiki jiwanya. Kenapa? Ketika jiwa ini sudah siap Sudah merindukan Ramadan Sudah meniatkan niat-niat kebaikan Sudah suci hatinya Maka di bulan Ramadan Dia akan dimudahkan Setelah taufik dari Allah Dimudahkan menjalankan ketaatan demi ketaatan Dimudahkan dalam bermujahadah Dan bersungguh-sungguh di bulan suci Ramadan Dimudahkan berbagai amalan-amalan kebajikan karena dia telah memiliki kesiapan hati, kesucian jiwa sebelum datangnya bulan suci tersebut. Makanya ditekankan perhatian kita, amalan-amalan kebajikan, disyariatkan dalam Islam, telah kita siapkan sebelum datangnya Ramadan. Sejak Sya'ban, Nabi SAW telah mengingatkan kepada kita. Akan salah satu dari keutamaan bulan sya'ban. bahwasanya bulan sya'ban adalah bulan. Turfa' fihi a'mal ila Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat amalan-amalan. Menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas langit. Bulan sya'ban. Setiap tahun. Bulan pengangkatan catatan-catatan amalan hamba. Selama dia beramal setahun. Ada periode tahunan catatan diangkat itulah di bulan Syakban periodenya tahunan maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wa ini uhibbu ayurfa amali wa ana sawim dan saya senang catatan amalan pahala saya diangkat ke atas langit menuju kepada Allah wa ana sawim dan saya dalam keadaan berpuasa. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa puasa Syakban. Datang riwayatnya dari Hadis Aisyah Radhiallahu Anha, dari Hadis Ummu Salama dalam Bukhari Muslim, dan juga datang dari Hadis Usama bin Zaid Ruwet Trimidi dan selainnya, yang menguatkan syariat puasa Syakban Nabi lakukan. Kenapa? Persiapan. Karena puasa itu mendidik jiwa. Puasa sudah menahan anggota barat dari maksiat. Puasa sudah mempuasakan dirinya dari segala keharaman. Sebelum datangnya puasa Ramadhan yang sebenarnya, jiwanya telah suci sebelumnya di bulan Syakban. Ini yang Nabi lakukan puasa Syakban. Terkadang Nabi sebutkan satu ayat. Karena yang sumo kullah dalam satu bulan Syakban beliau berpuasa seluruhnya. Dalam ruat yang lainnya, kata Aisyah, Illa qalila, kecuali sedikit-sedikit dari hari-hari Syakban tidak berpuasa. Maksudnya, intinya adalah, kebanyakan hari-hari di bulan Syakban, beliau telah berpuasa untuk menyiapkan jiwanya memasuki bulan suci Ramadan. Iya. Dan juga disebutkan bahwasannya para ulama terdahulu, dari sejumlah ulama, termasuk imam yang tadi kita sebutkan, nukilan perkataannya Amar bin Qais. Ida dakhla Ramadan, aglaqa tijaratah, wa tafarrag liqiraatil Qur'an. Amar bin Qais rahimahullah, jika telah masuk bulan suci Ramadan, beliau tutup kios dagangnya. Dan tafarrag liqiraatil Qur'an. Dan fokus... Kepada membaca Al-Quran Sebelum Ramadan Kenapa? Karena dia telah persiapkan Ada kesiapan jiwa Memperbaiki hatinya Mensucikan hatinya jiwanya Menyambut kemuliaan kedatangan bulan suci Ramadan Ya Di sini menunjukkan perkara yang sangat penting Harus kita perhatikan jamah sekalian tentang kesucian jiwa yang harus kita miliki. Para ulama menyebutkan beberapa perkara-perkara. Agar jiwa ini terdidik di atas kesolehan. Jiwa ini. Senantiasa di atas kesucian. Dan tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia adalah yang mensucikan jiwa-jiwa hamba-hambanya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di pembukaan tadi. Mengutip doa yang Nabi Sallallahu SAW ajarkan kepada kita. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha. Antawaliyuha wa maulaha Hadis surat imam muslim Nabi Mengejarkan doa ini Doa memohon kesucian jiwa Allahumma ya Allah Ati, nafsi Berikanlah nafsi Jiwaku Takwaha Ketakwaannya berikan kepada jiwaku ya Allah Jiwa ini jamaah sekalian punya dua kecendongan, punya dua kecenderungan, Tidak ada yang ketiganya. Allah sebutkan kecenderungan jiwa, kecendongan jiwa pada dua hal di surah Syams. Wa nafsihi wa ma fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bersumpah dengan jiwa, wa nafsihi wa demi jiwa Allah bersumpah dengan jiwa menunjukkan dibesarkannya itu hal jiwa untuk diperhatikan. Sehingga Allah bersumpah dengan jiwa. Demi jiwa dan penyempurnaannya, Allah ilhamkan jiwa ini pada dua kecenderungan, dua kecendongan. Pujuraha kefajirannya, dia berbuat fajir dengan dosa dan maksiat. Dan kecenderungan kedua, watakwaha dan ketakwaannya. Hingga kita harus minta kepada Allah ketakwaannya. Jangan sampai jiwa ini condong, cenderung kepada kefajirannya. Sebab jiwa jamaah sekalian itu mengajak, memerintahkan kepada perkara keburukan. Allah berfirman dalam surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratun bisu. Illa ma rahima rabbi. Sungguh jiwa, nafs benar-benar ammarah benar-benar memerintahkan menyuruh jiwa itu untuk berbuat su berbuat jelek kecuali kecuali jiwa yang dirahmati Rabku. jiwa yang dirahmati Allah semata jiwa yang dikasihi disayangi Allah itu yang selamat dari niat-niat untuk berbuat jelek kalau begitu minta kepada Allah yang mensucikan jiwa. Minta kepada Allah yang memegang segala urusan hati-hati kita. Inna kulubah bani Adam. Baina usbu'in min asabiir rahman. Kata Nabi. Tunggu hati-hati seluruh anak cucu Adam. Berada di antara dua jari dari jemari-jemari ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqallibuha kaifasyak. Allah sangat mudah membolak-balikkan hati hamba-hambanya kaifasyah sizes... sebagaimana Allah kehendaki. Jika Allah kehendaki hati ini condong kepada kebaikan, jika Allah kehendaki hati itu kepada keburukan. Allah kehendaknya untuk membolak-balikkan. Makanya kita minta ketetapan hati. Ya Muqallibal Qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahizzat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku terus di atas agamamu. Ya. Di sini kita minta Minta kesucian jiwa Kepada yang memiliki jiwa Kepada yang menciptakan jiwa-jiwa ini Yang jiwa juga akan kembali kepadanya Kembali kepada doa tadi Allahumma aati nafsi taqwaha Ya Allah berikanlah jiwaku ketakwaannya taqwaannya Wazakkiha Di sini dia Wazakkiha Dan tazkialah Sucikanlah Jiwaku ini Zakiha Sucikan jiwaku ini Ya Allah Kenapa? Anta khairu man zakkaha Karena engkaulah ya Allah Khairu man zakkaha Engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa Anta waliuha Engkau ya Allah Pemilik jiwa ini Wa maulaha dan pemeliharanya Pelindung jiwa ini ini Nabi sudah ajarkan kepada kita, sisa kita praktekkan. Kalau betul kita ingin kesucian jiwa. Iya. Yeah. Terlebih menyambut bulan suci. Sebab kapan kita tidak punya jiwa yang suci. Jiwa kita masih kotor. Dengan kelalaian. Dengan pelanggaran-pelanggaran Syariat. Lupa terhadap kewajiban, lupa kepada negeri akhirat Jiwa kita lalai, terombang ambing dengan lumpur-lumpur dosa Maka bulan Ramadan, berat orang beramal Karena jiwanya masih kotor Jiwanya belum siap Bahkan terkadang ada manusia kesal Jengkel Mungkin marah Ketika Ramadan sudah diumumkan tanggal 1 oleh pemerintah Jengkel dia Karena dosa-dosa tidak bisa dilakukan tempat-tempat maksiat ditutup karena jiwanya masih kotor. Wal iaudzubillah. Maka beruntunglah seorang muslim sebelum Ramadan dia punya sudah persiapan jiwa yang suci. Dengan pertama kali perbanyak doa kejujuran dia memohon meminta kepada sang pemilik jiwa ini yang mensucikan jiwa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara perkara ini juga disebutkan untuk memohon perbaikan jiwa kita. Nabi terus ulang setiap hari dua kali, kali pertama di waktu pagi, sekarang ini kali kedua di waktu petang, yaitu pada zikir pagi, zikir petang. Di antara zikir pagi, zikir petang, nabi membaca. Ya hiyu ya qiyum, bi rahmatika astagif, aslihli shani kulla, walla takilni ila nafsi turtat ayn, wahizat yang maha hidup, ya hiyu, wahizat yang maha berdiri sendiri, ya qiyum, bi rahmatika astagif, dengan rahmat Mula, dengan kasih sayangmu ya Allah astagifu, saya minta istighotha. Istiqasa adalah minta perlindungan dari segala keburukan Kita minta kepada Allah Kemudian Aslih li syakni Ya Allah Aslih Perbaikilah Aslih Jadikanlah kesalehan Li untukku Nafsi pada jiwaku Kullah seluruhnya Pada urusanku seluruhnya Syakni kulla pada segala urusan perkara ku, urusan perkara kita ada urusan dunia, ada urusan akhirat. Kita minta semuanya perbaikan. Walatakilni ila nafsi torfatain dan jangan jadikan saya bersandar kepada diriku sendiri. Itu musibah. Kalau seorang hamba dia bersandar pada diri, pada diri sendiri, lupa bersandar kepada Allah. Makanya Nabi minta jangan jadikan saya la takilni ila nafsi jangan jadikan saya bersandar kepada jiwaku sendiri. Kita wajib bersandar kepada Allah wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mukminin. Hanya kepada Allah lah kalian bersandar, bertawakal jika kalian benar-benar beriman. Iya. Di sini doa-doa. Dan juga Nabi ajarkan doa yang lain dalam ruayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Allahumma aslih li dini. Alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah perbaikilah jiwaku. Yang dia merupakan ismatu amri. Penjagaan amri segala perkaraku. Segala urusanku. Kata Imam Al-Munawi rahimahullah. Dalam kitab Fayudul Qadir. Ketika mensyarah hadis-hadis ini. Dari doa ini disyarah oleh beliau. Kata beliau. Apabila agama sudah baik. Maka akan baik juga perkara dunianya dan akhiratnya. Sehingga Nabi minta. Perbaikan agama. Aslih li dini. Alladihua ismatu amri. yang Yang mana agama itu adalah. Penjaga segala perkara kita. Sehingga agama sangat perlu kita perhatikan. Sebaliknya, kata beliau, "wahidin fasada dinuhu, fasada dunia wa akhiratuh." Sebaliknya, kalau sudah fasad, sudah rusak agamanya, akan rusak dunianya, terlebih rusak akhiratnya. Iya, makanya Nabi minta perbaikan agama itu Nabi, padahal seorang Nabi, seorang rasul, seorang yang sudah dijamin masuk surga, seorang yang sudah terampuni dosa-dosanya, masih minta apa. Perbaikan agama. Aslihli dini. Wa aslihli duniaya. Dan perbaiki duniaku. Allati fiha ma'asyi. Yang pada dunia ini tempat saya mencari ma'asyah. Penghidupan. Wa aslihli akhirati. Dan perbaiki urusan akhiratku. Kelak. Perbaiki negeri akhiratku di sana. Allati ilaiha ma'adi. Yang kepadanya lah saya akan kembali. Waj'al hayati ziyadatan fi kulli khair jadikanlah hidupku sebagai tambahan dalam memohon kebaikan dalam menambah amalan-amalan pundi-pundi kebaikan Waj'alil mauta dan jadikanlah kematian rohatan li sebagai saya tempat beristirahat minkulli syarr dari segala keburukan dunia fitnah dunia Ini doa nabi kita Allah mengajarkan umatnya memohon perbaikan jiwa, perbaikan hati, perbaikan agama yang merupakan modal. Jadi ini ada modal, modal untuk memasuki bulan suci yang bulan itu penuh dengan keberuntungan dalam perdagangan akhirat. Perdagangan akhirat kita harus beruntung di sana. Jangan hanya kita pusing, berusaha untuk beruntung ketika ada perdagangan dunia. Ketika ada event-event. Event. Perdagangan di dunia, ada musim-musim pasar. Kita hanya sibuk di situ bagaimana beruntung. Usaha dagang kita. Tapi lupa, ada bulan perdagangan akhirat, rugi. Kalau dia tidak maksimalkan ibadah di sana. Dia harus berusaha menjadi hamba yang beruntung. Keluar dari bulan perdagangan akhirat bulan Ramadhan. Iya. Makanya tadi ulama tadi itu bilang. Dia sudah tutup rukunya sejak Syakban. Untuk fokus Al-Quran. Begitu Ramadhan. Terus mujahadah. Terusnya Ramadhan kembali dia berjualan, berdagang dan seterusnya. Itu ulama salaf terdahulu. Kenapa? Jangan disia-siakan ini, perdagangan akhirat satu bulan. Perdagangan dunia banyak waktu kesempatan bulan-bulan lain bisa kita usahakan. Alhamdulillah. Rezeki Allah sudah ditentukan, enggak akan lari ke mana. Maut menjumpai kita tatkala rezeki kita sudah sempurna. Kalau rezeki belum sempurna mendatangi kita, maut juga belum datang kepada kita. Itu ketentuan. Ini hal yang pertama jamaah sekalian, dengan memperbanyak doa. Perkara yang kedua, dari upaya mensucikan jiwa sebelum datangnya Ramadan adalah sekarang. Persiapkan jiwa kita dengan memperbanyak taubatan nasuha Meninggalkan segala dosa, dosa dan maksiat. Kenapa jamaah sekalian? Sebab dosa dan maksiat yang belum yang belum kita bertobat dan belum berhenti darinya dan belum menyesalinya. Masih menyisakan kotoran-kotoran titik-titik hitam di dalam hati kita. Disebut dalam hadis Abu Hurairah. Dan Ruwet Tirmidhi dan Imab Ibn Majah yang dihasan oleh Syekh Albani. Rahimahullah. Iza aznabal abdu. Jika serhamba aznaba berbuat dosa. Nukitat fi qalbihi Nuktatan sauda Akan dititikkan dalam hatinya Titik sauda Titik hitam Hati ini Akan jadi kotor Satu dosa, satu titik Dua dosa, dua titik Sepuluh dosa, sepuluh titik Seratus dosa-dosa, seratus titik Hatta ya'luwa qalbuh Hingga hatinya terpenuhi dengan titik-titik Noda-noda kotoran dosa wadhalika kata nabi wadhalika karan itulah seperti ran yang menutup hati yang disingkuh dalam surah al-mutaffifin ayat 14 kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun kalla sekali-sekali tidak bahkan rana telah tertutupi ala qulubihim di atas hati-hati mereka Tertutupi karena apa? Bi makanu yaksibun karena perbuatan mereka sendiri. Karena kelancangan, kedurhakaan, dosa, maksiat mereka sendiri, hatinya ditutup oleh Allah dari hidayah. Ini musibah jemaah. Ya. Bagaimana bisa beramal, memaksil makan mujahada di bulan suci kalau hati tidak suci? Hati ini adalah ibaratnya seperti mesinnya kendaraan kalau mesin kendaraan sudah bagus kendaraan akan berjalan dengan baik tapi kapan mesinnya kotor kendaraan akan lambat akan macet susah berjalan itulah hati seperti mesinnya makanya nabi bilang inna fil jasad mudgoh idha salhat salhal jasad kullu sungguh dalam darah ini dalam daging jasad ini ada daging fil jasad dalam jasad kita ini ada daging Mudgah Segumpal daging Jika dia baik Salahad Salahal jasad kulluh Maka akan baik pula jasad seluruhnya Wa idha fasadad Jika daging ini rusak Fasadal jasad kulluh Maka rusak pula jasad seluruhnya Ala wahyal qalbu ketahuilah daging itu adalah hati Qalb Hati baik Baik pula jasad Hati fasad Hati rusak Rusak pula jasadnya tidak kuat beribadah. Berat beribadah. Karena hatinya masih kotor dengan dosa-dosa. Sebelum datang bulan Ramadan. Sucikan sekarang. Perbaiki hati kita. Lanjutan hadis tadi. Nukitat fi qalbihi nuktatan sauda. Dibuatkan titik hitam dalam hatinya. Dengan dosa-dosanya. Fa'in naza'a Kalau dia berhenti. naza'a Meninggalkan dosanya. Was tagfar dan dia beristighfar, wataba dan bertobat kembali kepada jalan Allah, kembali kepada kerinduan kecintaan Allah. Maka kata Nabi, suqila suqila kolbuhu akan kembali suci bersih kolbuhu hatinya. Suqila dijelaskan dalam riwayat hadis-hadis ini. Penjelasannya, suqila itu seperti bersihnya cermin, cermin. Sofa kal mir'ah Bersih seperti cermin Kapan? Kalau dia tinggalkan dosa Dia beristighfar Bertobat dengan Tobat nasuhah Hatinya bisa kembali bersih Seperti semula Suci kembali Ini Yang harus kita siapkan jemaah dengan apa? Dengan Tobatan nasuhah Iya Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah Dalam majumuh fatwa menyebutkan كل من wa, wa, wa Setiap jiwa, ahdasatku nafsuhu yang jiwanya membisik-bisikkan kepadanya bidadin dengan suatu dosa. Kembali kepada hal yang tadi kita sampaikan, jiwa itu pak mengarah, mengajak untuk berbuat dosa. Jiwa itu ingin mengajak kita untuk berbuat dosa. Iya. Ketika jiwa ini membisikkan jiwanya hamba untuk berbuat dosa, tapi hamba ini tarokahu dia tinggalkan itu dosa. Wanafahu an nafsihi dia nafikan dosa itu dari jiwa dari dirinya. Dia tinggalkan maka kata syaitu islam kalau dia melawannya dia tinggalkan itu dosa yang tadi bisikan oleh jiwanya maka jiwanya akan bertambah izdada solahan jiwanya bertambah soleh lihat perempuan cantik lewat dia bukan dia bukan pandang seterusnya, kalau pandang sekali baru paling ingat, itu tidak masalah tapi kalau dia pandang seterusnya itu bisa merusak jiwanya terdapat titik hitam lagi tapi kalau dia lawan dia palingkan dari segala dosa-dosa maka kata syekh islam izdada solahan jiwanya bertambah soleh wabirran jiwanya bertambah bir bertambah bajik bertambah baik watakwan jiwanya bertambah bertakwa. Karena kenapa dia lawan jiwanya ketika dibisikan dengan dosa hati-hati ini sekarang era digital era teknologi hp Get-get bersama kita Banyak jalan musibah-musibah Fitnah-fitnah Bisa terlintas dalam kehidupan kita Siang malam Maka jiwa kalau ingin baik Lawan Bisikan-bisikan kepada maksiat Lawan Sejak sekarang Untuk kita mendapatkan kesucian jiwa Sebelum memasuki bulan suci Ramadan Iya yeah. Ini Dari perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan dengan taubatan nasuha taubat yang jujur yang nasuh, yang tulus kemudian yang ketiga dari perkara perbaikan jiwa selanjutnya at-taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala memperbanyak mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Ramadan sudah perbanyak sekarang bentuk-bentuk taqarrub pendekatan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Makanya tadi Nabi di bulan Sya'ban sudah apa? Sudah berpuasa Sya'ban. Kenapa? Itu memperbanyak taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Dan Imam Ibn Rajab rahimahullah menyebutkan hikmah dari puasa Sya'ban. Sebagaimana nanti setelah Ramadan ada puasa 6 hari Syawal. Kata Imam Nuraja Prahimahullah, puasa Syakban sebelum Ramadan dan puasa Syawal setelah Ramadan kaban zilati arrawatib pisolatil faraid seperti kedudukan solat solat rawatib terhadap solat wajib fardu. Kan setiap solat 5 waktu pak ada syariat solat kubliyah, ada solat mbak dia solat wajib. Ya kan? Begitapulah puasa wajib. Ada puasa sebelum puasa wajib. Ada puasa sebelum setelah puasa wajib. Seperti tadi manzilah solat rawatib. Kata Imam Nurajat. Sehingga maksud dari puasa sunnah syakban. Dan puasa sunnah setelah Ramadan syawal. 6 hari. Adalah untuk menyempurnakan kekurangan pahala dari puasa wajib. Sebagaimana solat-solat sunnah kita menyempurnakan kekurangan dari salat wajib kita mungkin salat wajib kita masih berpikir ke sana-kesana ke dunia yang kita pikir mungkin kurang khusyuk dalam sholat wajib maka salat Sunnah menyempurnakan pahala salat wajib mungkin suatu hari kita terlambat terlambat bangun masbuklah atau apalah maka salat sunnah, begitulah keutamaannya begitu pula puasa-puasa Sunnah menyempurnakan kekurangan yang terjadi dari puasa wajib ini dilakukan sebelum Ramadan Dengan memperbanyak takarruf Semisal puasa Dan juga tadi Para ulama terdahulu sudah mempersiapkannya Dengan memperbanyak fokus membaca Al-Quran Dan terutama Perkara yang sangat penting Diperhatikan Bentuk pendekatan diri kepada Allah adalah dengan hal-hal yang wajib Perhatikan ini Fokus dengan hal yang wajib dahulu Sebelum perkara yang sunnah Karena Terdapat dalam hadis Bukhari Dari sahabat Abu Hurairah Hadis Qudsi Allah berfirman Wa ma abdin mimma Tidaklah hambaku Melakukan taqarrub kepadaku Dengan sesuatu yang lebih Saya cintai daripada mimma fataratuhu alaihi daripada perkara yang saya telah fardukan atasnya artinya perkara fardu kalau kita lakukan kita jaga itu yang paling Allah cintai maka jagalah perkara kewajiban-kewajiban sejak sebelum Ramadan jaga sol lima waktu sebelum masuk bulan suci Ramadan supaya ketika Ramadan terus kita menjaga sol lima waktu kita kita jaga lagi kewajiban-kewajiban yang lainnya, dan kalau kita semakin memperbanyak takarub dengan perkara sunnah, semakin baik. Wama takarabailah bin nawafil, hatta uhibbah. Dan apabila terus dia bertakarub, mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, kata Allah dengan perkara nawafil, nafila perkara sunnah, maka Allah akan semakin mencintainya. Ia, ini harus kita memperbanyak. Persiapan jiwa kita dengan ibadah-ibadah terutama yang wajib sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Saya rasa ini tiga perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan dari kesiapan hati kita, kesucian jiwa kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha baik, yang Maha hidup, yang Maha berdiri sendiri, pemilik segala keagungan dan kemuliaan, ya hayya ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma balighna Ramadhan Allahumma balighna Ramadhan Allahumma balighna Ramadhan Wa inna fihi Ala dhikrika wa syukrika Wa husni ibadatik Ya Allah, sampaikanlah kami Jumpakanlah kami ke bulan Ramadhan Dan tolonglah kami Di dalam Ramadhan untuk berzikir kepadamu Bersyukur kepadamu Dan memperbaiki ibadah kepadamu Allahumma inna fihi ala siyam Bantulah kami ya Allah di dalamnya Menjalankan ibadah puasa Ibadah qiyam Qiyamun lail, salat malam Dan ibadah-ibadah amalan salih lainnya Allahumma rabbana atina Fidunia hasana Wafil akhirati hasana Waqina azab an-nar Wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammad Walhamdulillahirrahmanirrahim Jazakul akhiraan Terutama kepada pengurus masjid Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh